Kekhawatiran Komandan ke tim yang ada ba, di bendera ke-11, Indonesia, Mbak Meja Panitia. Pemantauan tim, mungkin pengen dengar. Semoga semua boleh, hey, lem, lem sikat oh. saja. Kalau serba kali nah, oleh Nijar. Rijal kali ini Yanis nih, <tis> Kembali, ya, canggih, Cakupan sudah kita canggih, turnamen hari ulang tahun Freeport um, yang hanya tersisa kena, ayo, kena, ayo. satu hari lagi pada sore ini hari di Partai Singkat kita saksikan empat arah coba membentah membongkar pertahanan dapatkan diberikan lakukan sudah maksudnya kepada apa namun di lapangan Yani Komplo kita saksikan Mati atas coba melabui dua pemain Lambai RFC semangat semangat Rafi, bawa la de. Maknunya kita sama kali ini. Dengan berpindah ke perida. sekali kita persikam maksudnya kepada Duwadi. Oleh siawal sama sekarang Jara, bola sepenuhnya. Dengan, jam, Wah, dengan. sudah. Kita nah, kepada Nehir, namun sulit dijangkau. Jauh ke depan namun duluan bola menijada, Kok duel? Namun kali ini, Yani Conglo mengarah kepada safrinya, melempar nah, nah, nah, nah. kebijakan. Waktu tadi di Penadung Pulau, lakukan nah, sudah entalik, rapi, kehabisan. Ke depan maksudnya keberani amu, jadi bayang bayang Rizal, barang itu daripada putra, putra Kita, Kita saksikan, terbaca oleh safrinya. Apa kita pastikan berapa tahun di Lampayani, Yani Jonglo masih apa? Langsung melakukan proses berkompetisi untuk mencacahwal. Oh. Kita periksa kembali pelanggaran terjadi. Kita akan kali ini. Lakukan sudah kita periksaan kali ini. Lebar kaki kepada Degun lakukan sudah asat sekarang kembali ditunggu saya tadi oleh Pier. Jan Pier santai belah hitam hatik sekarang melakukan pergerakan dalam e. lakukan kuda-kuda Kita saksikan di bayang-bayang Jan -bayang Pier berlepas untuk Haji kali ini kita pastikan meraponton ye baiklah ini adalah poin pertandingan 84 hanya dan juga perlu kami ingatkan kedua apakah Atta Pukum mengetahkan jalan gawai kawal Akmal Aundi masuk ke Akmal kita saksikan arah terbaca arah bola oleh Akmal pertama Partai Hilal ya nehi sekarang ke depan maksudnya kita saksikan pada ensalin namun di peyani rija saja rija sekarang kita saksikan jauh ke depan tetap mengejar tujuh Namun namun oh. kembali di tapurja oh. oleh ramadan kita oh. kita saksikan kita melapuh dua pemain daripada lampau sri masyaka langsung ke kota pelatih. namun masih ada jauh yang mau Lagang song, teman kita saksikan. kita saksikan yang Rizal. Balang pintu kepada putra tepung tepung rizau. Pola pola. Maksudkan pada tunduk. Lakukan sudah maksudkan pada rizau. Kali ini kita saksikan ditunduk saja oleh dampir ada datu paji. Kita saksikan datu paji melepaskan tembakan setengah pali dengan kaki kir lakukan sudah kita saksikan cantik sekali namun penyelamatan atau antisipasi daripada asma LB sangat cantik tadi kita saksikan Madirijal Rizal say bola jadi saya panggil Abu Nidar lagi-lagi Hendak kata Danuar Rafni dan... nah, ini kita, kita nah, lakukan Sudah lakukan nah, yang berbahaya namun kita saksikan penyelamatan dari penjaga gawang. Kita saksikan cepat mengejar Attam yang dipeyaani dan Yani Somblong. Kita saksikan kegar Rafli Maksudnya kepada Nabi Abu bekerja sama dengan Nabil kita saksikan. Abah yo. Yani Ramadan. Hati Nabil. Pendek saja bekerja sama dengan rasi kerja kesatuan. Yani Sungguh. Oh, di serba calestaruni kerja kesatuan. Kali ini Aka kita saksikan, di banyan Tampir namun temukan apa? Terlalu berat. Berpacalah semua. Aduh, Aduh, Aduh. Karena saya ngantuk. Mari kita saksikan lombaio kali ini coba membelah, membongkar petak pertahanan bertujuh kali ini ke sisi kanan maksudnya pada Januar yang dibayang-bayangi Nizar. Betul, betul. Ke belakang kita saksikan langsung lakukan crossing dan punting. Rizal, lakukan ya, sudah Kita saksikan kali ini Jahuau dilakukan ya, sudah Kita saksikan periwa matang tadi Perbukaan masih terjadi akal Pak Kembali memberikan umpan karya berbahaya Namun kali ini mengarah Kepada pemain lambayung yaitu M. Salim Ke depan M. Salim Dan luar Kamu kembali ...terbaca oleh pemain... ...ya tak sabut tadi oleh Rafli Jacek Sebelatan. Berbukaan masih terjadi, kita saksikan apa yang Rafli... namun kali ini masih ada pun coba mengejar. Nak buka sudah, waktunya kita saksikan pertandingan Berakhirlah, saya berbuka. Jangan bukaan, kami informasikan... ...kepada tim yang telah ikut sertakan di Turnamen sepak Bola Hari Ulan Satria Bukit yang kelima komenten tim yang ngelompok bendera di negara mega meja Tanishia jadi singkatrik, kami lakukan perhatian kepada alat tim yang telah ikut partisipasi di Turnamen Hari Ulan Satria Bukit mungkin nanti dia dalam meja bendora di meja Pak Meja panitia ya yes. terpasang dan terpasang kedua pemain harus digotong keluar lapangan yes. ataupun menda harus mendapat perawatan dari tim medik khususnya ahli akuatik bukan usir kamu pak. Ya. Lakukan sudah. Kita saksikan kali ini. Ini saling. Satu suntulan cukup manis. Siapa nonton dari pelakakan hendak. Ya insalim. Nafinah. Kau kau kau. Kita saksikan para penonton, Arabi sekarang kuasai bola. Udah ya, udah. Yang ini gar. Penang, penang, penang, penang. Ambil alih sekarang Pemain yang baru dimasukkan Jadu Ayi Masih penang, penang. yang baik kita saksikan Namun para Rafli Ya sudah-sudah Namun kita saksikan kali ini Aca pakai bola Pemain lam Pembaru ini berikan kepada Tunggu Haji Namun kita saksikan Akmal gawang Lebih dekat dan tepat keluar dari sarangnya Satu saja bola Kali ini terbuka masih tentadi Kita saksikan Ramadan Namun mengarah tadi kepada kandar Pemain daripada Putra Ya. Jantir Rafli kita saksikan terbaca oleh Safrida kali ini kita saksikan satu yang ya, kita saksikan kali ini Aca. Oh, wow. oh, my. Oh, my. namun bola liar lakukan sudah sembuh saja Safrida Rafli, Nehim kita saksikan kejahatan Manu dan Salim yang ni suang dulu Ke depan maksudnya Kepada Nek Abu Kita saksikan ba, ba, Kembali Nek Abu Namun masih dapat Antisipasi oleh parti Dan yang menjadi lawan kita saksikan Tiang besi Belum berubah kedudukan Lakukan sudah, lakukan sudah, masih mereka sudah, kita kasihkan di oleh Ramadan tadi, ya, nyicong dong, sama, kita kasihkan berapa nonton. Kita saksikan nih coba mengejar yang Amir Ramadhan, Pelankan nih maksudnya kepada Yani. Kita saksikan di dalam bayang Caruni kepec ke belakang Putra Putra sapi kali melepetkan cukup jauh dari jauh sekarang. jauh ke depan di kemari berlari coba mengejar kali ini kita saksikan Ayo Belakang maksudnya kepada berita, kembali satunya melepaskan tembakan, masih dapat rezeki oleh Akmal. Tak kedai Yani, kata sukan bola pelontong, "Nei Yani Donggong, namun umpan legun mengarah kepada bintu haji berikan bola kepada ata kita akan pikan berapa terjatuh kerja satu mangkara ya salah satu pemain daripada lampaung masih tergeletak jadi benturan cabe kiri kiri Indonesia cabe kiri kiri pertandingannya masih terpisah di payakumbuh Abdil, oh, Abdo, kita saksikan di depan. Namun masih ada Rijal yang memutuskan adilan serangan. Kam pendek hendaklah ke depan bekerja sama dengan Rijal. langsung ke depan, namun Pak Riza juga ada teman. Oh, kita saksikan, oh, kita bayarnya insalin. Rekor, ruang, ya. rekor, rekor. Ya. Allah. Ya, ya, namun masih ada jadwal. Kita saksikan Cungku sekarang cuba melabui dua pemain Lapai YC terbukakan. Namun gagal masih ada terjatuh dan pier kita saksikan di oleh Cungku Haji Berikan kepada Ata. Namun sayang terlebih saya umpan cantik kepada Ata. Ya, ya, ya. Namun Subtuel Rafli kita saksikan mati Rafli, berikan pernah yang saling maksudnya, namun dipejamkan rizal juga kita saksikan tungku haji kritis sekali namun lagi-lagi kita saksikan berjabat hands. Lek lek lek. Akmal Elbi, aquote. Harus. Kita saksikan hantam tumpu haji. Tapi haji bekerja sama dengan tabriza berikan kepada kita. Bantuannya kepada tabriza kembali. Kamu boleh mengarah kepada Akmal penjaga wang di peralaman payung. Kita saksikan kali ini cantik sekali berikan kepada nehim. Namun masih disampaikan kandar satu sundulan diperagakan tadi kita saksikan itu lakukan sudah Agus Poteng umpan mengarah kepada Ramadan masih putra Kota Sabi kita saksikan terlepas disampaikan Yani Chonglong Lepayasi sekarang, berikan kepada Nehin, Rafi, Jepang melewati Kafrida, bekerja sama dengan Agus Boteng. Balik kita saksikan tendangan Agus Boteng mereka di sini. Cukupkan jawab, melebar, bertingkah ke sisi kiri kita saksikan berikan kepada Gus Poteng. Namun masih ada Ramadan kali ini kita saksikan Aza dari Perempuan dan Pir bekerja sama dengan Syahwar, Yanis Jonglo. kita saksikan Madin Lampayung di depan Ne Abu bekerja sama dengan Nehil. Selanjutnya kita saksikan beberapa tom, Nehim, masih nah, ada Rizal kita saksikan palem pintu daripada pusla kuta sapi. Ready kita saksikan di semua senjata oleh Jepun. Tendangan jangan diberikan tulang payung, dan cukup jelas perbandingan dan juga tendangan memang di cukup ideal. Lakukan sudah cantik sekali, namun satu penyelamatan dari Fadli. Ya, kita saksikan sejalan Nehim masih terbentur pemain putra aku Khatati. Nehabu, dibebani Atta, kali ini. Dapat membaca berikan bola maksudnya kepada Tengku Haji di lapangan Neklong nampakkan hey, Kita berfikar Rafli Kerjasama dengan Neheb kali ini Masih Neheb kita saksikan Bukan hey, me! melabur melewati dua pemain kutak-kutak Sabi Namun kali ini masalah Tengku Haji Janganlah, janganlah, janganlah, janganlah Janganlah, janganlah, janganlah okay. Kali ini kita saksikan dengan Ayi Di depan Ayi Berikan kepada Atta Mereka ada cahuan bekerjasama dengan Dengku Kembali kita saksikan Sampai sekali empat Atta tadi kepada Dengku Adi Namun terlalu terburu Saksikan dengan Mal Kali ini lambai Namun jadat mengarah kepada pelanggaran Iaitu Rafli Rafli lakukan sudah masih melebar di camping kita kesukaan kali ini umpan Saruni melempar ke sisi kanan lakukan sudah maksudnya kepada Nehim yang dipayang-bayangi Saruni kecek ke depan kutat yang kita sampaikan Kembali satu pilihan Lakukan sudah Kita saksikan di bayangin Sahwal Akmal Lakukan sudah Masih Akmal Lakukan sudah kita saksikan. Tunggu saja Karuni. Namun tunggulan Karuni mengarah kepada Parli belakang. Yang kena Ya, kita saksikan. Kita ditambahin enam kuadrat Kafrida. Langsung ada yang berbahaya. Namun kita saksikan dari penonton awal ini nah, kita saksikan oh, ya terlepas kita saksikan mengarah ke belakang pelanggaran diberikan tulang, -tulang. Ya, sudah kita saksikan berapa tahun kembali Bola, bola, bola, bola. Berde, berde, berde, pinaju. Pinaju, pinaju. Kapten, berikan tadi sekali kepada Aca. Namun kali ini kita saksikan jadi payah-payahnya tadi oleh Tegun. Jam, jam, jam. Situasi, lakukan sudah kita saksikan mengarah kepada Farli. Ya ini terlalu sih. Tungku Haji berikan keberasa beriga. Sapu sejarah bola. Dan cukup jauh dari jantung. Anak-anak-anak bola. Latar unik. Beriga. Bekerja sama dengan Binar. Di depan kita saksikan perbantuan maksudnya kepada Aji. Berikan kepada Atta yang diperhatikan, syahwal langsung melakukan crossing dan publikasi. Kita saksikan para penonton, adik-adik, dan pria. Kita beri kembali tadi oleh warung. Ini, Rafli sekarang, jadi perhatikan, bayang bisa beri jam. Ayo, kita pergi ke tempat Agus Wahkeng berikan kepada lagi depan. Kita saksikan para petani yang dipeyampeyani Rijal Nama masih ada, Yani Zomlo Kita saksikan. Bola langsung bergetar jalan awan para peserta tapi ya Rijal sekarang. Gantir Kita ada kemat. Karuni, Atal, Aiy, maksudnya berikan kepada safrida, kasak tiga selapan tahun coba mengelatui, mengarah kepada pelaksana. Rical, tiga tiga Asmal, lakukan sudah. Rizal sekarang jadi Pepeani Rafli. Rafi, Neabu, kembali disapu saja oleh Taruni. Rafli sekarang Separanget, Pegun, berikan kepada Arsal. Mekar. Oh, oh. Aku tidak oh, ya, aku... oh, kawal. Katik... Oh, nah, kita sekali kita saksikan kepada Naim. tadi. Dan bola mengarah kepada Farli, terkawal kepada putra, -putra. Hati-hati-hati kita saksikan, berikan melebar ke samping kiri, maksudnya kepada atas, kita atas segam, kembali lagi kepada atas kita. Hati-hati, hati ini, maksudnya kepada ayu. Kepul kembali oleh Rizal, Tunggu Kajak Jawal, kami ingin sekarang, menijar. Kata Pak Frida mempantu, Wah, ya juga menyanyi ya. Pak Ron, berikan kepada Rizal, Pak Frida. Ya, Pak Ron, sekarang kita saksikan. Terus Ya, Ata sekarang berakhir apa? Kembali Ata terjebak, oh. saksikan Agus oh, Botet. Ya. oleh Nizar. Kembali Rafli bekerja sama dengan Degun, degun tadi kepada Baron, namun kembali disatunya oleh Nizar. Kali ini kita saksikan Ai. Rafael sudah pantang kalau pertandingan dan kemundurannya putra kita tadi menjadi juara pertama dan Lambai FC harus kada kemarakan perhatian komandan tim yang akan menancap bendera ke sebelasan tim meja meja panitia komandan tim tim mungkin enak didengar Ya sejenak akan diabadikan Bagi anda yang ingin menyaksikan siaran ulang Anda membuka Youtube lewat 10 channel Tetapkan juara 2 mendapat uang tunai terbesar 20 hadiah dengan uang tunai 40 nah, Terima kasih Terima kasih yang datang ringan dan aman dan karena